jadi tujuannya apa, bagaimana cara mencapai tujuan, dan bagaimana cara menilai tujuan belah belajar. Nah, ini komponennya sebuahnya tiga. Maka ini sudah sudah di dirilis di, di, pada Merdeka Belajar EP21 bahwa RPP, yang disebut RPP satu lembar, walaupun belum satu lembar, yaitu mem, mencapai, memiliki tiga komponen.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 mendatang Itu tujuannya eh, penilaian proses pembelajaran adalah re refleksi Nanti refleksi ini kalau kita cedik maka bisa kita buat yang namanya penelitian tindakan kelas Yang namanya PTK, kan refleksi juga Refleksi apakah yang kita laksanakan dalam pembelajaran sudah eh, memenuhi standar Oke okay, pasal 20 ini penegasan dari pasal 4 ya eh, Ayat 4 bahwa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 yaitu berdasarkan Permen Dikutristek Nomor dua tahun dua nomor 16 belas tahun dua oke sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh